Di antara beberapa masyayih-masyayih sidogiri atau giyai-giyai sidogiri yang masyhur akan kealiman dan juga kewaliannya tapi beliau-beliau ini tidak mondok Oke. salah satunya adalah Hadratusyeh Gye Bahar bin Nur Hasan kakak dari Gye Nawawi bin Nur Hasan Sepuh kemudian Hadratusyeh Gye Hasani bin Nawawi bin Nur Hasan Putra dari Kyai Nawawi Sepuh dan termasuk adik dari Kyai Kholeil, Kyai Sirot, Kyai Saatullah dan juga Kyai Hasan. Kemudian yang terakhir itu adalah Hadratusye Kyai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil bin Fathil. Allah majarham beliau kemarin wafat. Beliau-beliau ini masyur, alim, wali, tapi tidak pernah mondok. Diceritakan konon Kiai Nawawi bin Abdul Jalil ini pernah mau dipondokkan oleh salah satu pamannya yang bernama Keholil Nawawi. Karena pada waktu itu Keholil Nawawi itu menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Di era beliau itu ada wali kutub terkenal, yaitu Al-Habib Abdullah bin Faqih Malang. Akhirnya Kenawawi ini diajaklah oleh Kiai Kholil untuk mondok di sana, yaitu pondoknya Habib Abdullah Bilfakih itu pondok Darul Hadis Malang. Sesampainya di pondoknya Habib Abdullah ini, malah Kiai Kholil didawui oleh beliau pengasuhnya yaitu Habib Abdullah, yai, yai Kholil. Lariniki mondok Kalimboten Sami Mawon, yai. Gitu Al -habib, Al Habib Abdullah Bilfa Bilfaki. Okay. Tabuhnya Habib Abdullah mengatakan anak ini yaitu Kiai Nawawi bin Abdul Jalil ini. Beliau ini mondok dan tidak mondok ini sama saja, Kiai. Gitu tabuhnya Habib Abdullah kepada Kiai Khalil Nawawi. Maksudnya gimana? Kiai Nawawi ini, walaupun mondok, tak mondok, tetap Kiai Nawawi ini akan jadi orang alim dan punya derajat tinggi, yaitu kewali, kewalian. Dan akhirnya, masyhur Kiai Nawawi ini alim, punya derajat yang tinggi, dan juga beliau, Min Aulia, sebagai kekasih Allah. Jadi, banyak di sidogiri itu yang tidak mondok Tapi beliau itu alim-alim ya. Karena memang doa-doa dari para leluhur Doa-doa dari para pendiri masyayih Itu mendoakan anak turunnya Mudah-mudahan kita juga mendapatkan aliran barokah Dari beliau-beliau para masyayih ya. Amin, amin Ya Rabbal Allah